Terima <laughs> Selamat pagi Bapak teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman hari ini? Saat semua kan ya? Yang. Alhamdulillah sehat Pak. Baragama Islam enggak. lagi puasa kan ya? nih? Alhamdulillah Pak, puasa Pak. Uh. <kuh>. Oke. Okay. Uh, kita di pertemuan ini udah pertemuan ketiga sekarang. Ketiga keempat. Yang berapa nih, teman-teman? temuan ketiga ya bang Oke hmm. uh, ya, pak. Oke. Okay. Uh, semuanya dulu ya di modul di LMS. Semua coba review. Udah coba kah? atau dipahami. <tuh> Oke, untuk pertemuan sekarang kita bakal bahas itu namanya mengenai Exception dan assertion Atau bisa dibilang itu untuk pembahasan dari pemrograman. Nah, exception itu mungkin biasanya teman-teman tahu kalau di pemrograman itu untuk menghindari pemborosan Pada waktu error checking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 Oke, okay. kita di pertemuan ketiga ini masih bahas mengenai materi-materi <tuh> existence dan assertion Tuh. Nah, existence ini kalau kita ketahui dia digunakan untuk menghindari pemborosan waktu proses error checking Jadi, ibaratnya itu kita menggunakan konsep existence itu untuk mengurangi error, error checking Akan di Java OP itu kan terjadi error checking. <tuh> Oke, okay. di sini ada penjelasan mengenai apa itu error checking. Nah, itu teman-teman dapatkan di sini itu ada kesempatan dari sectional event. Nah, ini biasanya terjadi pada saat runtime. Jadi ketika ketika kita merun aplikasi nah itu dia bakal ngebul di kodik tadi, di program sedikit. Nah, ketika dia lagi post itu, biasanya dia bakal muncul nih Error-error yang terdapat atau kesalahan yang terdapat ketika kita mulai mengeksekusi si program. Nah, jadi setiap error itu dia ada pembagian. Ada, bisa dibilang dia masih tahu nih, di line berapa, elemen berapa, atau di waris berapa. Nah, itu yang maksud dengan accessor nanti kita masuk pada error exception itu kalau kita ketahui itu pada kelas nah dia bisa merujuk kepada si kelasnya itu ketika di error di kelas contoh seperti ini nah di sini kita perhatikan nama kelasnya itu div by zero terus public static appointment, print, step out print, nah ini error teman udah paham nih dengan kata-kata print -kata line nah ketika ini di running nah dia bakal menemukan error, error itu dia masih tahu di main ini gak disebutin Kayak sebelum itu saya mau nanya dulu teman di sini yang udah lancar install Netfin siapa? Ada yang lagi open laptop nggak? Wah Mas Han nih, Mas Han kayak udah lancar install Netfin nih. Gimana Mas Han? Ya, pagi Pak Zlan. Maaf, saya telah pagi. join. Udah lancar install Netfin udah pak udah selesai sih udah instal so. ini masih ada teman kita yang masih belum yang install ya. karena kita udah masuk ke pertemuan ketiga nih jadi saya harapkan teman-teman udah lancar install NetBean-nya di laptopnya karena habis beberapa materi ini kita masih bahas mengenai chat. nanti ada proses catch gitu mengenai error handling Nah selamat terima materi seperti itu kita pahami ya kita bakal masuk ke teman Nah jadi sebelum itu teman-teman harus mencari terlu nih install netbinnya Oke mungkin dari Pak Asep Paisal. ini kendalanya gimana nih belum install Ada kendala ke? Gimana? Oke, apa lagi nih dari teman-teman kita yang belum install NetBean? Kalau dari Mbak Gaby Selida gimana? Mbak Gaby gimana? Udah install belum NetBean-nya? Halo Mbak Gaby. Halo Pak, ya. ya saya, gimana Mbak Gaby? Saya, saya belum install, Pak. <laughs> gimana? Kendalanya gimana nih, Mbak Gaby? Ini baru mau saus, soalnya ini baru apa namanya kemarin nggak lihat. Oh gitu, oke, oke, oke. Jadi, satu lagi nih, teman-teman. Nih, yang belum install. Saya harapkan saya terus-menerus install NetBean. Jadi, saya harapkan teman-teman di sini sudah mulai install. Minggu sekarang juga, pertemuan ketiga, nah, di pertemuan pertemuan keempat, kita udah habis materi, kita bakal lanjut ke ya? setup. Oke, okay. uh, tadi Masan ya yang udah lancar instal ya. Mana Masan? Iya Pak. Oke, okay. Masan, ini ada kendala nggak dengan instalasi? Biar teman-teman tahu nih. Uh, kalau saya sih belum ada kendala sih Pak. <laughs> lancar berarti ya. Iya, <laughs> alhamdulillah lancar. Oke. Okay. Ini pakai Windows berapa? Terkadang kan ada teman-teman yang menggunakan Windows 11 nih. Saya Windows 11. 11 Iya. oh berarti aman ya aman Pak oke seperti di besokan itu teman-teman aman yang instalasi. nah jadi diharapkan yang belum install itu segera penuh instalasi adminnya oke kita lanjut lagi ke materi thank you Mas Han ya Atas Pak informasinya Pak. siapa lanjut Pak <laughs> Nah, ini saya juga udah mencoba mencari modul ya untuk kita praktekkan. Sepertinya di NetBeans Java ini kebanyakan bahasa Inggris nih modul-modulnya. Teman-teman gimana nih? Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia modulnya? Boleh Pak. Bahasa Inggris lebih ya? daripada Indonesia. <laughs> Oke. Okay. Ya. Nanti susah Pak kalau bahasa Indonesia Pak, Pak, lolosannya Pak. Kembalik-balik okay. soalnya bahasanya. <laughs> Betul, nah, itu saya nyari yang seperti modul kemarin ya di si plus-plus itu kan ada self-scope-nya, latihan sama apa, untuk kita yang perhatikan dulu pertemuan-pertemuan yang seperti terkait penggunaan seperti apa, objek, metode, itu kebanyakan sih di kalau untuk lincir-incir itu kebanyakan di bahasa Inggris. Saya mau share modul bahasa Inggris kemarin, jadi teman-teman agak ribet bahasa Inggris. Apa? Tak susah lagi, gitu, karena kan kita butuh kemaman lagi nih untuk konsep baca-baca penjelasannya. Jadi, saya coba-coba cari yang bahasa Indonesia, belum belum ketemu modulnya. Itu e nah, mungkin nanti saya coba share di headlinknya. Oke, sebelum itu, kita lanjut dulu nih, pembahasan kita yang di modul itu. Nah, di Java itu kita ketahui banyak sekali program yang bisa jalankan. Jadi ketika teman-teman yang baru install nah itu nanti bakal teman-teman eh, bakal lihat banyak menampilkan yang mungkin yang nggak dibutuhkan di pembelajaran kita. Nah, tapi kenapa kita menggunakan ini? Yang pertama itu kita proses copy. Jadi lebih menggampangkan teman-teman untuk belajaran ke depan. Nah, untuk di Java ini kita harus paham dulu nih materi di itu penggunaan-penggunaan konsepnya. Jadi kita kalau langsung terjun ke coding kita nggak paham mengenai apa itu catch, try, dan perulangan, nah itu bakal sulit. Nah, kalau kita langsung Ya, itu. Jadi teman-teman ibarat -teman itu belajar dua kali Belajar materinya sambil belajar codingnya nah, Jadi Sambil materi kita selesai Nah itu saya rekan teman-teman Sudah lancar semua instalasi netbitnya Kita lanjut lagi mengenai contoh yang ini Nah kalau di contoh ini kita perhatikan Nah dia terdapat error Di sini kan dia menginformasikan untuk mencetak tulisan ini Cetak Nah, disini dia memberikan Pesan Error. Ini kita dapat lihat, nih, kenapa pesan error itu terjadi. Nah, pertama itu dia menginformasikan tipe exception. Nah, berarti dia memberitahukan nih, rantai errornya di mana. Nah, kalau di, di NetBean, ketika kita running, nah, posisi ini terletak di bawah. Di bawah memberitahuan di runtime-nya di sini nggak ada tampilan Nah dia terletak di bawah nih biasanya informasi errornya itu. Nah jadi di dalam penanganan exception itu ada tiga konsep try, catch dan final. Nah itu tiga hal itu yang bakal kita pahami di pertemuan ini. Apa itu try, catch dan final? Nah, try itu. Try catch, Paket. Eh, sorry, kemudian. Nah, pertama kita bakal bahas itu apa menangkap exception, try catch. Nah, sini kita coba. Kamu keluar, kita tunggu bentar nggak? nah di sini kita perhatikan penulisan try dan catch secara umum oke di sini kalau teman-teman perhatikan itu kita menggunakan konsep try, try dan catch nah ini menjelaskan bagaimana kita menuliskan codingnya itu secara umum jadi ini konsep penulisannya secara umum cara enggak cara strukturnya seperti inilah try dan catch Nah, selanjutnya kita bakal jawab masukkan itu ke dalam program tadi. Atau bisa dibilang ketika kita memanggil perintah cetak layar. <tuh> okay, di sini kalau kita perhatikan, kelasnya itu di by zero, public statistic white man, try. Okay, kita menggunakan konsep try-catch. Nah, untuk penulisan ini, ketika kita menuliskan try, diawali dengan kurung perawal, biasanya dia langsung muncul Kayak untuk ini, kurung oh. perawal. Nah, selanjutnya kita memanggil si CATS tadi. Nah, kalau di backslash gue ini, kalau teman-teman perhatikan, di perintah untuk pemberitahuan, itu barat itu ya perintah nggak ada eksekusi, operator nggak ada eksekusi. Jadi dia menggunakan flash 2. Sedang pemberitahuan reaksi atas kejadian. Nah, jadi kalau teman-teman bikin manggil apa? Tiket ini dia bakal jadi seperti ini gitu. Oke. Okay. Dimaksi sama try contohnya. Finally juga konsepnya juga sama nih dengan try catch sedih. Bedanya itu kalau di sini try, catch dan finally. Jadi dia ada tiga perulangan. Kalau di sini kan kita sebutnya itu ada tiga switchnya untuk prosesnya. Oke selanjutnya itu melempar exception. Nah ini kita udah bisa baca di modul dan kita pahami. Dari info chatting ini dari teman-teman baru subscribe download nih. Okay. Thank you Mbak Setelah, Mbak AD, dan Mbak nih. Nah jangan lupa untuk install ya. Itu ada NetBean sama Java jadikannya biar nggak error. Dan Samnya untuk install juga. Mas nah, Budi ada pertanyaan? praktek mediansnya minggu depannya Pak? praktek mediansnya itu kemungkinan di pertemuan tempat atau tempat oh oke okay, oke okay. jadi saya lagi cari modul yang ada seperti pembelajaran kita di apa waktu di sisap atau di plus-plus seperti itu biar lebih enak belajar nah kalau saya dapatnya bahasa Inggris di mungkin kalau nggak dapat materinya ya udah saya share materinya oke sebelum itu ada pertanyaan dulu enggak? karena untuk materi berharap teman-teman itu memahami dengan konsep-konsep exception, exception dan try catch final gitu untuk di pertemuan ini karena apa karena kalau dijelaskan secara konsep atau secara pengertian gitu jadi kalau kita jelaskan secara pengertian nih nah itu sedikit beda dengan di prakteknya jadi di sini teman-teman banyak baca referensi Java lah e buku jadi kita nggak dapat buku-buku dan patokan mengenai manfaat karena kalau di apa di Mukraman ini kita seharusnya sebanyak dipraktek ya, jadi tiga atau empat pertemuan itu kita fokuskan dulu ke materi itu oke, okay, thank you, Mas Faris sudah sudah install oke, okay, ada kenalan nggak nih dari Mas Faris instalasinya? ini pakai yang di telegram kan, yang di share oleh Pak Arman, biar sama semua, teman, -teman. Ya, saya downloadnya yang di itu pak, yang di Telegram. Oke. Wah ini masal ngasih yang referensi Bahasa lumayan nih. Kalau yang dari Masan kasih itu itu sebenarnya enak sih menggunakan tapi kalau kita udah paham dasar-dasarnya karena di sini kan kebanyakan itu tampilannya yang gak wik. Java untuk menggunakan notepad gitu atau menggunakan seperti teman-teman menggunakan Viscode gitu nah, code-nya bisa disimpulkan nah, tapi di sini kita menggunakan Java OOP gitu. Oke, sebelumnya dari teman-teman ada pertanyaan dulu enggak nih? Karena materi kita mungkin dua poin itu get dan ya, polis, Pak. Tadi Iya. Eh uh, saya kan juga belum memahami Pak bahasa pemrograman ini, tapi sekilas eh uh, saya nyatanya perbedaan Pak uh, Mirip, Pak, ya, dengan HTML gitu, ya. Nah, perbedaannya, maksudnya, Pak, perbedaan apa nih? Java dengan HTML, Pak, jadi, Pak, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Thank you, Mas ya, Oke, okay. mungkin di sini ada teman-teman kita yang bisa bantu jawab, nggak, nih? Siapa nih dari sini? Mas Aryo atau Mas Harto? Mas Aryo. Ya, secara fungsi ya Pak ya, mungkin. Oke, okay, siap. Gimana? Bukan kita minta secara jelas nih, biar ada perbedaan. Apa nah, sih beda HTML dan Java? Gitu. <tik> saya jawab, saya okay. tahu saya Pak ya. Oke, okay, siap. Ya, kalau yang saya tahu, siapa itu bisa dipakai di semua platform, Pak ya. Jadi bisa dipakai. Kalau HTML itu hanya untuk eh wah besar kayaknya Pak. Lebih ke situ, Pak. Pintar Bukan begitu. Oke. Okay. Mas Arya, cara Om seperti itu. Oke, okay, ada teman lagi dari teman-teman. Thank you Mas Arya. Iya, Pak. Faslan. Ya, ya gimana Mas Arif. Iya, izin menambahkan ya. Itu mungkin dari sepaham pemahaman saya itu Uh, ya benar sih yang dikatakan Pak Fahial tadi bahwa itu bisa buat macam-macam ya Java. Tapi kalau HTML itu setahu saya bukan bahasa pemrograman ya Pak. Itu markup language ya. Jadi untuk membuat kerangka website saja Pak. Sedangkan bahasa pemrogramannya biasanya kalau di website mungkin salah satunya pakai JavaScript begitu. Terima kasih Pak. Oke, okay, thank you, Pak Sriop. Yo. Oke, okay, teman-teman, ada teman lagi? Apa itu PHP, ah, sorry, HTML. Java? Terima kasih, Pak, atas penjelasannya dan teman-teman, Pak. Nah, kalau di HTML itu, itu kan HTML. HTML itu kepanjangan hypertext Markup language. Nah, itu struktur, struktur, struktur basis lah untuk penulisan si web. Nah, itu si HTML. Nah, editor yang digunakan itu sekarang bermacam macam Bisa dia menggunakan NetBean yang kita install sekarang. Bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan Discord, bisa menggunakan editor lain yang mendukung si HTML. Nah, HTML ini itu dasar dari si pembuatan website. Sedangkan Java, Java itu kan perbedaannya beda nih. Kalau kita bahas Java dan HTML itu dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena si HTML itu biasanya kebanyakan digunakan untuk basis web. Sedangkan Java itu berbasis desktop. Tapi sekarang Java juga ada yang menggunakan untuk web. Tuh. Tapi dia nggak melupakan si HTML. Tuh. Jadi walaupun Java web, nah dia ada menggunakan struktur HTML. Karena struktur HTML itu dia udah berhubungan kuat dengan si web. Karena kan kalau struktur HTML itu ada HTML, open HTML, tutup HTML, ada open body, tutup body, tutup detail, tutup detail. Nah, itu konsep struktur dari siatpl. Nah, setiap strukturnya itu, dia bakal ada penempatan. Penempatan titel, judul, penempatan isi. Nah, penempatan-penempatan itu yang bakal sempatkan oleh si Java, di si PHP. Jadi, berarti ada kolaborasi lah antara si Java dan si HTML itu kalau kita bikin web webbase-nya itu menggunakan Java. Nah, sementara kalau di materi ini kita bikin Java itu desktop, versi desktop itu menggunakan NetBean. Nah, oke teman-teman silakan. Pak boleh nanya sedikit? Iya Ya, pak. terkait uh, exception ini. Kalau nanti kita mau bikin aplikasi, ya, pak, apakah ini jadi uh, di sintak wajib, Boleh. gitu, pak, di bahasa di coding kita Oke. itu nanti kita put jadi aman atau malah uh, hanya pilihan? Takutnya ubazir masukin, gitu, pak. Kalau di put kayak gitu, pak. Itu gimana sih, pak? Oh, lebih wajib atau ini kayak pilihan? Kalau tadi saya lihat di videonya di kelas terbuka itu kan. Lebih kayak kesalahan operatornya sih, pak ini input misalkan ya masukkan angka 1-4 gitu ya. Terus dia masukin 5. Nah, gitu. berarti kan ada, ada faktor kesalahan dari operator ini pun gitu ya. Nah, kalau yang dari materi Bapak tadi bisa juga karena atau memori atau disknya keras gitu ya. Nah, berarti kan environmentnya yang bisa menyebabkan bug atau errornya gitu pak. Nah, berarti bisa dikatakan exception ini apakah harus dimasukkan di setiap bahasa program yang kita bikin ya, gitu atau uh, tidak malah anda gitu itu sih yang saya yang saya wah nah untuk yang materi kita tadi itu ada exception nah ketika kita bikin kan kita ada yang kelas library, kita bisa bikin librarinya untuk pemanggilan nah tapi ini apakah butuh di setiap program yang kita bikin nah ini jawabannya tergantung dengan scope program kita atau kalau misalnya ini teman-teman bikin program sederhana program sederhana itu nah untuk setan di error baratnya itu kita takut nih ada error yang nggak bakal kita bisa handle atau kita nggak tahu gitu atau kita pengen menggunakan si exception ini gitu. nah itu kita bisa menggunakan konsep seperti yang ada di modul Nah, tapi kalau misalnya kita <tuh> belum terlalu pengen untuk dibuat ibaratnya itu belum butuh-butuh amat lah gitu. Nah, kita boleh skip dulu Nah, tapi kalau teman-teman ingin programnya itu baratnya itu lebih bagus gitu, nah, itu kan ibaratnya seperti amat Maria tadi kan ada ah, notice nanti nih error jika program ini running tuh ada isu atau error ada bug yang sedang ditemukan saat berjalan, nah itu gunakan ekstrem tadi. Itu ketika kita bikin ekstrem, dia bakal menginformasikan impact-nya atau errornya di bagian apa. Tapi kalau kita nggak bikin itu, sebenarnya juga udah diimpuh dari si headpin-nya Nah, ini biasanya itu kalau dia bikin aplikasi Java, tanpa menggunakan op, mesin itu udah menggunakan editor yang lengkap seperti mungkin di sini ada netwin yang cukup fundamental yang bisa digunakan. tapi kalau yang menggunakan Viscode, yang menggunakan editor standar, nah itu sepertinya wajib sih pikir Evanson biar diinformasikan untuk errornya, bugnya di mana. tapi kalau yang udah menggunakan menggunakan tools yang lumayan ada UI-nya di ada si Edwin tadi dan yang lain lain yang mirip itu biasanya udah ada ekseptinya sendiri di library-nya Jadi kita tinggal manggil aja sih di peralinya. Oh, gitu. Maaf, Iya, jadi karena memang ini uh, objek orientasinya bisa dijadikan library gitu, pak ya. Tapi iya. untuk untuk uh, <tuh> untuk sintak tertentu gitu, pak. Jadi dia nggak mengenali uh, kelas kelas mancing masing gitu, ya. Oh, Oke, okay. berarti bisa diimpor dan bisa di ini Oke, okay. terima kasih Pak. Berarti ya Pak. Okay. Thank you, okay. Nah, terus satu lagi yang di sini kita perhatikan untuk NetBeans. Pengalaman saya itu kalau kita menggunakan versi yang berbeda terus diimplementasikan di versi yang berbeda itu biasanya penyesuaian dulu nih. Nah, jadi ketika kita praktek nih nanti bakal teman-teman ada yang cari di internet dengan versi berbeda berbeda ada yang menggunakan versi 8 karena kan familiar familiarkan di versi 8 nah, ketika ada yang menggunakan versi 8 terus teman-teman ambil source code-nya atau library-nya implementasikan di netbay-nya teman-teman nah itu biasanya itu sih ada pesan error yang bakal teman-teman sesuaikan nah, sering teman, teman kalau menggunakan jadi barangnya itu sini kita menghindari dari program itu menghindari copy paste lah. Oke. Teman-teman, mana ada benar lagi nggak nih? Oke, di sini ada 41 orang yang baru join-nya. Oke, dari sini saya harapkan teman-teman udah install semua ya, Netbeat ya. Dengan Pak kata, kita udah masuk pertemuan ke ketiga. Dan kalau nanti ada kendala ketika instalasi, nanti boleh diimpugkan di grup biar kita sama-sama cari tahu kendala di mana. Eh dari teman ada pertanyaan lagi untuk modulnya nanti saya coba searchnya bahasa Inggris ya di LMS, di Telegram sama di LMS. Ya, Mas Faris versinya itu kalau seharusnya sih emang yang di telegram ya, karena biar menyesuaikan semuanya. Nah, tapi di sini Mas Faris versi-versi berapa? Nih? Kalau masih di poin 12 itu seharusnya enggak masalah sih. Kita akan menggunakan versi 12 juga ya. 12 poin berapa? Tapi pas saya kemarin misal Pak di halaman winnya itu udah ditawarin yang versi 13 Pak. saya mau misal kemarin yang 13. Takut beda nanti jadi balik ke 12. Ada 13 di 13 diulangan Pak. Hi, mana, Mas ada backsound? Iya tadi waktu kita, install, saya mau install yang versi 12 ke halaman next winnya itu ditawari yang. 13, Pak. 13 13 karena katanya ada bug di 12 jadi diperbaiki di 13. Tapi karena memang kita untuk latihan 12 ya. Saya 12 sih gitu, Pak ya. Oh, Ya-ya gitu <tuh> Oke, nah itu. Jadi kita harus mendapatkan yang sama ya, ya Jadi biar menghindari DRN ini karena ketika kita memperhatikan itu biasanya sering error gitu bukan sering sih bahkan lumayan lah gitu, error. walaupun kita bikin speed sepeda rana itu bakal juga bakal error. error itu yang pertama yang kita perhatikan untuk Java di untuk Java ini dia itu sistem itu case sensitive. Nah, itu justru harus ingat untuk case sensitive atau penulisan kelas kita bikin kelas itu chain tur kecil sementara di konsepnya itu chain besar, nah itu bakal muncul itu jadi itu salah satu contohnya. Nah ibarat sini di teman-teman itu untuk ketelitian dalam memahami konsepnya. <tuh> Oke, okay, dari teman untuk materi ini kita sampai di sini. Mungkin saya share nanti modulnya deh. Dan besok udah masuk di pertemuan tempat. Hmm, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman untuk tugasnya. Maka kita bentar lagi untuk tugas satu nih. Untuk tugas satu ini, <tuh> kita udah mulai bikin contoh-contoh sederhana ya. Contoh sini maksudnya itu pen konsep pelatihan kelas seperti apa metode seperti apa gitu itu nanti bakal ada di untungnya yang bakal teman-teman dapat saksikan. Ya, ada teman pertanyaan dulu nggak nih? Dah cukup pak. Pak mohon izin bertanya satu lagi Pak iya ya. uh, ini Pak kan ini kita tadi yang modul yang di-share sama Pak Azlan itu kan NetBeans versi 8 ya Pak tadi Pak Azlan sudah menyampaikan akan di-share lagi modul untuk NetBeans 12 mungkin ya Pak iya ya, itu betul, yang saya cari di 12 oh iya <tuh> Pak siapa ya karena karena saya tadi nyoba kok agak beda memang ya Pak ya untuk Uh, yang di modul netbin 8 dengan yang aplikasi ini ya Pak uh, ketika saya nyoba kepingin nyoba itu loh Pak apa ngutik-ngutik gitu loh Pak main-main gitu kok loh kok ketika new project kok berbeda ini kalau yang di 12 ini ada project pakai Maven, Gradle, ant nah ini saya saya bingung mulai dari mana Pak. <laughs> gitu tahu Pak ini nah, open dulu ya perkenalan dulu tentang apa yang ada di YouTube disapa dulu lagi. Oke, share. Oke, okay. chat, so, Pak. Terima kasih, Pak. <tuh> <tuh> Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi yang mengenai topik kita hari ini? <tuh> Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, pernah kita banyak di materi, ya jadi materi kayak cepat. Ya, pembahasannya. Mungkin nanti kalau selamat di implementasi, ya, udah lama. Oke, kalau nggak gitu, kalau ada pertanyaan lagi, mungkin materi kita cukup sampai di sini. Mungkin minggu depan, ketemuan tempat, itu kita udah ya, usahakan kita gitu, penduduk ke implementasinya. Nah, jadi, saya harapkan teman-teman semua udah 100% untuk instalasinya dan untuk jam kuliahnya kita bersama di bulan Ramadhan itu di jam 10 sampai dengan selesai dua kelas puluh Pak Azlan, ya, mohon baru. maaf, maaf saya baru kepikiran. Pak Azlan kan request buat install SAM juga ya, nanti kita iya. masuk interface juga. Mana masuk Pak? Interbase juga, main database di Jakarta. Iya. Itu setelah UTS bukan sekarang. Jadi ini biar prepare dulu teman-teman aja. Terus yang bakal kita gunakan. Oh. Kalau sebelum UTS, kita bakal bikin script contoh pengenalan. Seperti pengenalan kelas, pengenalan metode itu. Apa, gitu. tadi, itu seperti apa gitu. Excession tadi itu pendudukannya seperti apa. Oh iya Pak, Ter mungkin terkait tugas ya. Saya ag agak agak membayangkan sedikit mungkin kan kita buat suatu proyek nggak Pak? Kalau tugas satu belum, tugas satu itu masih ke contoh script danan. Untuk proyek itu setelah UTS nanti jadi di tugas dua atau di uas, tapi berkenan di tugas dua. Oh. Okay, Pak. Untuk itu proyeknya sih, Pak. itu itu ada empat ya, empat group sama report tambah satu login. jadi teman-teman bisa coba review untuk alur yang teman-teman bikin maaf untuk report pakai apa kristal report ya, kita report pakai php aja karena oh. kita report itu kita butuh instalasi kan nanti kalau iya bikin pakai itu berarti nanti datanya di saudi so, untuk web iya yeah, web di print web -based itu mas teman-teman. Karena kalau kita pakai kesaripor itu kalau bikin skripnya sih lumayan gampang ya di kesaripor. Tapi kita butuh instalasi lagi nih. Nah di instalasinya ini kadang agak ribet nih. di kesaripor. Jadi mereka saya nggak sarankan untuk kesaripor. Nah, Soalnya bisa. ada satu ada satu paket sih pak. Yang pemrograman visual untuk mata kuliahnya Pak Andri kemungkinan akan merujuk ke krisar report nih nanti. Hmm itu mata kuliah apa? Pemrograman visual. Oke, mungkin itu nanti kita bahas setelah UTS nih Mas Andi. Kita menggunakan krisar report atau menggunakan html Oke Pak, itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, okay, thank you, Pak. <tuh> Oke, betullah teman-teman. Untuk pertemuan sekarang kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Nah, satu lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk diinstalasi netvinya ada di Telegramnya, gitu. yang didinfo oleh Pak Arman. Oke, semuanya saya akhiri dengan Terima kasih, Thank you, teman-teman. Waktunya di pagi hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.